Halo, teman-teman! Balik lagi bersama Bang Toy. Di sini kita bakal mencari hero teman-teman di ikutin terus ya, teman-teman. Videonya, ayo kita mencari hero-heronya, teman-teman. Apa aja yang kita temui ya? Ayo kita cari teman-teman. Widih! Kita menemukan apa ini, teman-teman. Kita ambil teman-teman. Kita menemukan gundam, teman-teman. Jadi, -teman. keren sekali, ya, teman-teman. Kita masukkan, teman-teman. Dan kita mencari lagi, teman-teman. Kira-kira, kita bakal menemukan apa, ya, teman-teman? Widih, -teman? kita menemukan selang, teman-teman. Suang jantan, teman-teman. Ayo kita ambil, teman-teman. Ini keren sekali ya, teman-teman. Berwarna putih dan kuning, teman-teman. Ayo kita masukkan ke dalam keranjang, teman-teman. Kita sudah menemukan dua, teman-teman. Ini. Dan selanjutnya. Wow, kita menemukan... Si manis teman-teman Dan dinosaurusnya teman-teman Waduh Tapi ini si manis hidup teman-teman Tapi -teman. dia tidak mau diambil teman-teman ya, Sudah kita ambil dinosaurusnya saja teman-teman Ini keren sekali ya teman-teman Dinosaurusnya berwarna oranye teman-teman Ayo kita masukkan ke dalam keranjang teman-teman Widi, kita sudah menemukan tiga teman-teman. kita cari lagi teman-teman. Widi, kita menemukan apa ini teman-teman? Lalu -teman? kita ambil teman-teman. Kita menemukan hero Thor teman-teman. Widi, keren sekali ya teman-teman. Dia mempunyai jubah, teman-teman. Seperti superman, teman-teman. pilih -teman. keren, ya, teman-teman. Selanjutnya, kita bakal menemukan apa lagi, ya, teman-teman. Ayo kita cari, teman-teman. Widih, -teman. kita menemukan tentara, teman-teman. Ya, nyangkut di pohon, teman-teman. Ayo kita ambil, teman-teman. Widih -teman ya teman-teman? Dia memakai helm teman-teman, supaya tidak terkena batu teman-teman. Ayo kita masukkan teman-teman. Kita -teman. menemukan Selanjutnya Thor dan terus seorang. dan teman-teman. Lain Ayo kita cari kembali teman-teman. Cepat, kita menemukan banyak teman-teman. Nah, -teman. lagi ya, teman-teman. Ayo, kita cari lagi teman-teman. Widih, kira-kira ini apa, teman-teman? Dia menyangkut di daun pisang, teman-teman. Widih, ini adalah Power Rangers, teman-teman, yang berwarna pink. Dan pedangnya berwarna hijau teman-teman Widih keren sekali ya teman-teman Yuk kita masukkan ke dalam yang teman-teman Mana lagi ya teman-teman Widih -teman? Apa ini teman-teman Menyangkut di Pohon teman-teman Ayo kita ambil teman-teman Oh, dia berwarna hijau teman-teman. Oh iya, ini adalah Hero Hulk teman-teman. Widih. keren sekali ya teman-teman. Ayo kita masukkan ke dalam keranjang teman-teman. Widih kita menemukan apa ini teman-teman? Berwarna merah teman-teman. Ini adalah Oh rangers, teman-teman. Widih, -teman. keren sekali, teman-teman. Dia memakai pedang, teman-teman. Widih, -teman. dia bisa terbang, teman-teman. kita masukkan teman-teman. Dan ini, kita menemukan apa, teman-teman? Dia berwarna hijau, teman-teman. Widih. -teman. Ini adalah Power Rangers teman-teman. Yang berwarna hijau. Yuk kita taruh ke dalam keranjang teman-teman. Teman-teman, kita hitung dan apa aja namanya teman-teman yang sudah kita temukan. Yang pertama Guluk teman-teman. Yuk kita taruh terlebih dahulu supaya terlihat teman-teman yang kedua power teman-teman yang berwarna merah dan yang ketiga dinosaurus teman-teman berwarna warna orange teman-teman kita taruh terlebih dahulu teman-teman biar -teman. rapi dan yang keempat soang jantan teman-teman didih teman-teman kita taruh dan yang kelima Power Rangers teman-teman yang berwarna pink dan selanjutnya kita menemukan Power Rangers yang berwarna hijau teman-teman yang ketujuh kita menemukan Gundam teman-teman dan yang ke-8 yang ke kita menemukan tentara, teman-teman. Widih, banyak sekali ya, teman-teman! Dan yang terakhir, kita menemukan Thor teman-teman. Widih, jadi kita menemukan sembilan, teman-teman. Widih, banyak sekali ya, teman-teman! dari Bang Toy ya teman-teman tonton terus videonya teman-teman jangan sampai ketinggalan ya teman-teman terima kasih teman-teman